Salam persahabatan Kali ini saya mengumumkan hasil pemeriksaan untuk evaluasi ketiga gelombang berjalan Dan mulai hari ini yang remedial pun tetap saya umumkan dan, mohon maaf, status remedial itu hanya diberikan satu kali Jadi kalau setelah remedial dan ternyata Anda pun mendapatkan, mendapatkan hasil yang kurang begitu baik nah disanalah saya sudah menguraikan hal-hal khusus hal-hal tertentu yang perlu anda pertimbangkan ikuti dan laksanakan sebagaimana sudah saya tulis di dalam stream Google Classroom masing-masing di sana letak, letak, letak, letaknya saya ingin melihat, ingin melihat anda, anda, anda membaca, membaca menyimak betul-betul lakukan literasi, literasi. Jika seandainya Anda meminta remedial lagi untuk yang ketiga, mohon maaf, itu tidak bisa dilayani. Remedial hanya bisa dilakukan sekali. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan, simak videonya baik-baik, kerjakan soalnya sambil menonton video, dan waktunya juga cukup. Anda menjawab pun cukup dengan memberikan jawaban singkat. Syukur-syukur untuk pertanyaan definisi, atau untuk pertanyaan yang memerlukan penjelasan yang perlu panjang lebar selain Anda melakukan copy paste dari berbagai sumber, termasuk dari wiper, dari wikipedia, atau dari manapun tolonglah itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh hati-hati, dan sebelum ditempelkan, dipikir dulu jawabannya benar-benar jangan hanya asal menulis, lalu mengira ah jawabannya gampang, saya juga pasti tuntas, nah sekarang Anda akan lihat hasilnya masing-masing pertama yang saya tunjukkan adalah kelas 11 si 4. Mengingat kelas 11 si 4 ini uh, mengalami staf karena saat itu hanya mengerjakan remedial gelombang mekanik. Dan kebetulan mereka ini pertama-tama satu kelas semua yang wajib mengikuti remedial gelombang mekanik. Untuk gelombang Untuk mekanik, mekanik apalagi, apalagi itu baru evaluasi... Baru evaluasi. Pertama, Pertama ya saya, ya, saya anggap, anggap semuanya, semuanya bisa, semuanya, bisa, bisa saya, tuntaskan. saya tuntaskan. Namun mengenai gelombang berjalan mulai kelas 11 IPA 4 ini dan seterusnya terutama untuk remedial yang minggu-minggu ini sepertinya saya harus mengumumkan siapa yang memang benar-benar tuntas dan siapa yang memang benar-benar sungguh-sungguh belajar. <tuh> untuk kelas 11 IPA 4 yang bertanda kuning untuk evaluasi ketiga gelombang berjalan salah satunya adalah Devina Kuya Agustin kemudian Joy Amabel Putri Nababan dilanjutkan dengan oleh Ria Fitriani kemudian Tita karensia nah kebetulan lagi uh, kelas 11 ipa 4 ini baru hari ini mengerjakan gelombang berjalan jadi masih ada kesempatan minggu mendatang bagi yang namanya belum mencapai nilai 78 setelah kita karensia dilanjutkan oleh Ferry Jonathan, Steve David Alessandro Hosang Tabita Hayu Pancamurti yeah. Fustin Putri Gonia yeah. Elna Zarina Ramadhani Wah luar biasa sampai 175 Nanti gimana Nanti saya koreksi lagi Nah saya koreksi dulu ya no. Si Elna Nilainya luar biasa Ini Sampai 175 Oh pantas Sampai 110 di depan Nah, disitu dia Bagaimana Elna? Oh, ternyata Elna belum tuntas ya Mohon maaf Karena kesalahannya mestinya Skor nomor satu kalau lengkap semua Nilainya itu 10 Jadi, Elna batal Tuntas Muhammad Arief Ibowo Mencapai nilai 80 Nabila Anastasia yang terakhir mengirimkan tepat di pukul 11 Mencapai nilai 89, berarti Elna, Yati, Ananda Fauzan, Deisa, Aurelia, Adinda Marta, Angelin, Adinda, Rina, sedikit lagi, Bima Arya juga sedikit lagi akan mencapai tuntas, karena ada beberapa soal yang membutuhkan dua jawaban dari tiga nomor itu, Anda masih salah, dari dua nomor itu masih salah, Agnes sedikit lagi berusaha, Aliza juga. Kayaknya tidak teliti saja nih Anak-anak Rinal juga tidak teliti Albert, Cici Cici ini benarnya kelas 11 berapa? 11 sifat 2 atau 11 sifat 4? Jangan menyebutkan karena salah tekan Nabila sedikit lagi Ivana, Marvella juga sama Sedikit lagi Jangan sampai salah pencet Arfa, Giovanni yok. Jangan sampai gugur lagi Masih ada kesempatan kedua eh, Senin mendatang setelah jam 11 sekitar yang ideal. Nah, yang penting lagi untuk kawan-kawan yang ada di kelas 11 ipa tujuh nih, ada beberapa yang memang sepertinya bagaimana ya? <tuk> ya, anda sendirilah yang bisa menakar diri masing-masing. Saya putihkan untuk nama yang tidak tuntas. Nah, Yuda Nugraha, Grace. Yovan, Kristina Yesika, Rio Irawan, Ageta, Dayan Denaya, Naswa Aura Tafia, Muhammad Ilham, Rima Ratna, Bella Cahayati, Zahra, Bella, Yunisa, Marsyanina. Marsyanina, saya lihat dalam rekamannya mengirimkan dua tangan, jadi akhirnya yang kedua, yang terakhir saya hapus. Hizbulyani Gaparini dan Justin Virgian Prasetyo Untuk kali untuk ini, ini tidak, ada, tidak kesempatan ada kesempatan lagi remedial bagi kelembang berjalan harapan, harapan saya baca baik-baik baik yang, yang ada, ada di, di Google, Google Classroom, Classroom, Classroom apa yang apa Anda yang lakukan dan apa dan yang perlu Anda, anda pertimbangkan, pertimbangkan agar, agar Skor-skor oh, skor yang, yang sudah Anda lihat sedang ini, ini nantinya, nantinya di, di akhir semester, semester 2 yang nanti yang akan, akan mendukung penilaian-layan untuk, untuk, untuk naik, naik, kelas naik kelas ini bisa berubah. berubah. Sekian yang saya sampaikan dan nanti masih menunggu kelas 11 MIPA 7 mengenai evaluasi hasil evaluasi keempat. Selamat belajar dan selamat menyimak lagi pelajaran dari video Youtube. 3번